Oke, Po. Hari ini kita mau jalan-jalan keliling lihat pemandangan calon ibu kota baru. Ikutin terus ya, Po. memasuki Kota Penajam Pasar Utara Pol. Ini kita sudah sampai di pelabuhan penyeberangan kapal feri penajam Balikpapan. Kita bayar tiket kapalnya dulu ya po Kita naik kapal dulu po Kapalnya penuh banget po Nah ini pemandangan laut penajam balik papan po